Ada sebuah masalah tentang masalah Suruh Louis siami, Allah dan syarat wajibnya puasa, Allah, Allah yaitu Al-Islam disyaratkan bagi ingin berpuasa, Allah mohon haruslah Islam ya, فلا kafir dari syarat kewajiban kuasa Islam, ya maka tidak wajib dan tidak sah puasa bagi orang-orang kafir sebab puasa adalah ibadah dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Kemudian apabila orang kafir tersebut masuk Islam iya maka tidak wajib untuk mengganti apa yang telah ia tinggalkan dari puasa. Dewa maksudnya Ya misalnya ada orang Kristen di umur 40 dia masuk Islam Dia telah meninggalkan puasanya perawat. Kan wajibnya 15 tahun Berarti berapa, kak, berapa tahun dia tinggalkan? 25 tahun Dan tidak wajib baginya untuk mengganti puasa Yang telah dia tinggalkan eh, Pertanyaannya kenapa tidak? Harusnya mengganti orang Nasir Kenapa tidak wajib mengganti? Tidak harus dia mengganti puasa yang telah luput padanya tiga puluh lima tahun atau tiga puluh lima tahun? Uh, yang ya, bukan Islam, tapi orang Islam eh, bukan Islam itu telah terpubah, ya iya. Tapi ketika dia masuk Islam, kenapa tidak menggantinya? Iya, tapi dia masih punya kewajiban Iya, Mopor <kos> Abdul Rahman Apa, kenapa? Iya <kos> <kos> Iya, <kos> tidak menggantinya karena itu akan memberatkan baginya dan akan menghalangi orang-orang nanti -orang untuk masuk Islam. Saya rihami. Ya. Allahu iskan ila Allah Subhanahu wa Dari perkara yang Nah, dimaklumi bersama ya ketika seorang cinta dengan ilmu agama maka dia pun akan mengisi hari-harinya dengan ilmu agama sebab dia mengetahui dengan menuntut ilmu agama akan menjadi kebaikan baginya dunia dan akhirat. Ya, disebutkan kisah Ya, mungkin sudah masuk di Apa yang namanya, WA-nya Yang ikut Tentang kisah Ya, Ibnu Timi ya Yang Ya, orang yang menyadari il, Pentingnya ilmu agama Walaupun di penjara Ya, tetap mengajarkan ilmu agama. Iya. Tidak memandang tempat. Iya. Ramadah filosof Islam bin Taimiyah dah. dah Asidina aujalal mahabis mustagirin bi anwa' il min al la'ibih ma tadhi'is salawat. faankaru ankara asy wa amaruh bi mulazamatis salah wa sunnah hatta habsu khairan minal madarisi. Wasara halakun. Al-Mahabisi idha. <t coldening noise> yakhtaru ikau <menstruksi> iya. Perhatikan. Bagaimana pengajaran seseorang. Terhadap ilmu agama dan sunnah. Hatta sampai di penjara pun ia mau waktunya dengan ilmu agama ya lamada khalifah islam itu temiya sihnya ya tak kara syekh islam itu temiya masuk penjara ya wajer al mahabis mesti diri dengan wajil min al labi maat adzighi ya beliau mendapati ya orang yang di penjara tahanan musnagirina sibuk dengan permainan dan mereka pun meninggalkan salat menelantar menelantarkan salat ya eh, maka fa'ankarasyhu 'alaihim wa amaruhum bi mulazamati shalah wa maka Syekhul Islam pun mengingkari hal tersebut, iya, iya, dan Syekhul Islam mengajarkan sunnah kepada mereka, iya. Jadi tak kalah Syekhul Islam menemui ya yang masuk penjara melihat manusia di dalam penjara tersebut. Sibuk dengan perubahan dan menantarkan solat, maka syekh pun mengajarkan kepada mereka untuk solat dan, iya, mengajarkan sunnah kepada mereka. Hatta sawal habasukai rominal madarisi hingga, iya, penjara tersebut pun lebih baik daripada sekolah. ya iya demikian keadaannya. Iya, kalau suatu tempat Dihiasi dengan ilmu agama dan sunnah Maka akan menjadi baik Tempat tersebut Lihat bagaimana Ya keadaan Di waktu itu Di penjara pun Mengajarkan ilmu agama sampai Ya penjara tersebut Lebih baik daripada sekolah-sekolah Iya -sekolah. Kemudian Wasoro halakum bin al-mahabis Idahud di kauh taruhan ikom atau wasoor asijenu yang cari uminhum. Ya, kemudian orang-orang yang ditahan tersebut, ketika mereka dilepas, dikeluarkan dari penjara tersebut, mereka memilih untuk tetap tinggal di penjara tersebut. Ia, ya. maka jadilah penjara tersebut yang dipenuhi oleh orang-orang yang belajar sunnah dari karangan mereka ya Hai hanya masukkan dimulanglah subhanahu wa ta'ala maka ya dari keharusan dari seseorang yang mengenal sunnah kebaikan pada dirinya maka ia pun cinta ketika kebaikan tersebut ada pada orang lain Iya Tidaklah sempurna keimanan seorang, hingga dia mencintai apa yang ada pada dirinya, mencintai para orang lain, apa yang ada pada dirinya. ya Mencintai orang mendapatkan kebaikan, sebagaimana dia cinta pada dirinya, terdapat kebaikan. Ya. Maka hal yang dituntut pada setiap dari kita ya setelah kita memahami akan baiknya akan indahnya hidup kita ketika kita mengenal ilmu agama mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun ya berupaya agar orang lain mendapatkan keutamaan tersebut eh ya. jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya sekarang kita masuk di materi pembahasan kita. Iya, permasalahan, iya, itrokul Imam Rokian, iya, mendapati Imam dalam keadaan ruku. Iya, orang yang masbuk misalnya terlambat ki, lo mas banyo toh? Kemudian kita dapati imamnya sekarang sedang sujud eh sedang ruku. Iya. Kemudian kita ikut ruku pula. Apakah sudah teranggap mendapati satu rakaat? Iya, di bahan maksudnya kan Iya, atau saya ulangi ya <tuh> seseorang makmum mendapati imam ruku kemudian dia juga ikut ruku Apakah sudah terhitung mendapati satu rakaat walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah? Iya. Sebelumnya kalau dia ruk diikut ruku, yang pertama yang harus dilakukan dia harus bertakbiratul ihram. Sebab ini adalah rukun dari sahnya salat. Kapan dia tidak bertakbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya iya kemudian untuk sujud lagi Apakah dia bertakbir lagi iya iya sebagian ulama mengatakan bahwa cukup dia sekali bertakbir yaitu takbir ratul ihramnya saja kemudian dia rokok iya ada juga yang mengatakan bahwa dia bertakbir dua kali takbir takbir untuk takbiratul ihram kemudian dia takbir untuk ruku kapan dia niatkan bertakbir untuk ruku saja maka tidak sah sebab dia tidak membuka solatnya dengan takbiratul ihram iya dimaklumi iya jamaah sekalian, dimulai kalau subhanahu wa ta'ala Perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala fi Uduqul Maram wa Abi Bakrah annahu indaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa raqi'un faraka khumla ayyasi ila safi fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallama azarakallahu hirsan wa la ta'ud rawahu Bukhari Wa Abu as as iya, dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia sampai kepada Nabi wasallam, dan Nabi di saat itu dalam keadaan rukuk maka ia pun ruku Abu Bakrah tadi juga Sebelum ia sampai kepada sop, dari belakang dia sudah ruku. Belum sampai kepada sopnya, dipahami mana sop kan? Barisannya. <laughs> Bukan sop yang dimakan doh, Bukan sop panggup Iya. <laughs> yeah. Iya. Yeah. Jadi dia ruku sebelum sampai ke sopnya. ya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya Herson Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan semangat bagimu Wala Taud dan jangan kamu ulangi. Ya riwayat Bukhari. Dan Abu Daud menambahkan padanya. Farokh Aladuna Sofi Thumma Mashahilas Sof. Ya Abu Daud menambahkan bahwasanya Abu Bakro tadi ruku. Sebelum sampai sob. Kemudian dia berjalan ke depan. Ke sobnya. Ya, Dipahami kisahnya kan. Siapa itu? Pahami. <tuh> ya, Kalau sudah dipahami tadi. Kalau misalnya dia datang, berapa kali dia takbir? Ah, eh? Satu kali? Takbir apa dia? Iya. <Susuk> ya begitu kalau perhatian kan? Kemudian, Mas Alavi kita lihat hadis ini, Tadi idrak ulimam arakian, ya mendapati imam sedang ruku. Iya, perhatikan. Apakah teranggap dia mendapati satu rakat atau tidak? Iya. Biasanya kita dipahami tidak mendapat harus baca al-fatihah. Iya. Siapa yang tidak membaca al fatihah maka pernah solat telah. Tapi bagaimana dengan keadaan ini? Seperti dalam keadaan Abu Bakro Iya. Perhatikan. Iya, ada dua pendapat di dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak mendapati satu rakaat dan jumhur ahlul ilmi mengatakan mendapat satu rakaat. Di antara ulama sekarang yang tidak yang mengatakan bahwa tidak mendapati satu rakaat adalah eh yeah, asy al al-mubil al-warieh ada pun yang mengatakan mendapat satu rakaat adalah ulama di masa kita ini adalah şey Bimbas, Syekh Utsaimin Syi şey Al-Albani ya yeah. Ajamah sekalian mulakan subhanahu wa ta'ala, perhatikan. As-sahihul ladhi alaihi jumhur ahli ilmi anna man adruk al-imam anna man adruk al-imama ruq'an wa kuda adruka al-ruq'ah faidhaa ruq'al ma'amumu qabla an yarf'al imam ra'asahu minal ruku'i fatuh sabudahu ruq'ah walau lam yakdo al-fatiha wa dalilul ati yang Sahih, yang benar, menurut Jumhur Ahlul Ilmi, kebanyakan dari Ahlul Ilmi, ya bahwasanya siapapun yang mendapati Imam sedang ruku, iya, maka dia telah mendapati iya rakaat satu rakaat, itu kapan itu? Apabila dia ruku makmumnya tadi ruku sebelum imam mengangkat kepalanya untuk iktidar, ya yeah. maka terhitung mendapati satu rakaat walaupun dia tidak membaca al-fatihah. Dibawah maksudnya, jadi dia ikut ruku. Sebelum imamnya bangkit untuk setelah bangkit dari rukuknya Iya yeah. artinya dia ikut rukuk sementara imamnya masih rukuk juga, ya. Yeah. Tapi kabar imamnya sudah naik begini terus dia masuk rukuk, maka tidak terhitung mendapati satu rakaat. Ya. Adapun dalilnya sebagai berikut. Ya. Sekarang kita memahami bahwa dia mendapat satu rakaat ketika dia ikut ruku sebelum imamnya bangkit. Ya. Yang penting di sini adalah kita mengetahui apa alasan. Kenapa terhitung mendapat satu rakaat. Ya. Kan gampang saya mengatakan dapat, tapi dari mana sisi pendalilannya? Iya, ini yang penting, alasan kenapa dia mendapati satu rakaat. Iya, ajak masker kalian mulai kalau suara Batara. Iya, perhatikan. dalil pertama dari pendapat yang mengatakan bahwa dapat satu rakaat al-awwal hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'aluhu mazkur fil kitab hadis Abi Bakroh. yang disebutkan dalam kitab ini dan telah kita baca ya pakadaja Abu Bakrin Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqu'i faraka qabl ayyasil ila shaffi Fumma Masha wa waraki hatan ntaha ila soffi Iya hadis Abi Bakroh tadi Abu Bakroh datang dan nabi sallallahu alaihi wa sallamah Iya dalam kerana ruku maka Abu Bakro pun ruku sebelum sampai ke sob Iya kemudian dia berjalan dalam keadaan dia ruku hingga sampai ke soft dari belakang dia sudah ruku terus berjalan maju ke soft yeah. kemudian was yang diinginkan dengan hadis adalah, anna hirsu abibakrah wa ta'ajiruhu wa ta'ajiruhi fi ruku'i Kobla al dulu ya dulu darika ala hirsihi ala faida min hada. Fa hirsu abi bakro ɗiɗi ang la yakunu illa roka a tothud rok, bir roko وَلَمْ mi ya'k murrun اللَّهُ bi salallawra i wasala bi iya'ala ti roka'a. Wakor salallawra i zare kalalaw hers wala ta'ruh ma'ana la ta'ruh den rokoi holfa soffi wa'in na bi imami wa iya karena pensara kitab ini iya bahwasanya semangatnya Abu Bakro dan bersegeranya dia iya ruku sebelum sampai ke sob ini menunjukkan bahwa semangatnya dia terhadap faidah dari perbuatan ini iya Maka semangatnya Abu Bakar radiallahu taala nahu rukuk sebelum sampai ke sob ini tidaklah kecuali untuk mendapatkan satu rakaat. Eh, ya. karena dia memahami bahwa perbuatannya itu untuk mendapatkan suatu faidah yaitu mendapati satu rakaat dengan rukuknya tersebut. Iya anda kata ya rukunya itu tidaklah mendapati satu rakaat maka tidak ada sama sekali faidah dari perbuatan Abu Bakro tersebut Iya, dipahami rugi dia melakukan itu anda kata tidak dapat satu rakaat rugi saja dia melakukan hal tersebut Iya dan dia Abu Bakar melakukan hal tersebut karena dia memahami bahwasannya kalau perbuatannya itu dia akan mendapatkan satu rakaat. Iya, dan andai kata tidak mendapatkan satu rakaat, maka rugi Abu Bakar melakukan hal tersebut. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk iya. Mengulang rakaatnya. Sudah ya, dipahami? Dipahami semua? Atau saya ulangi. Begini. Perhatikan baik-baik. Iya. Andai kata tidak mendapatkan satu rakaat. Abu Bakr tidak mendapatkan satu rakaat. Maka rugi dia melakukan hal tersebut. Iya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengulang rakaatnya. Iya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi kepada Abu Bakar, "Zadakallahu hay, semoga Allah menambahkan semangat bagimu, wala ta'ud." Dan jangan kamu ulangi. Ya maknanya, kata penulis ini, engkau jangan mengulangi ruku di belakang soft, bukan dilarang untuk, bukan maksudnya diperintah untuk mengulang rekatnya, tapi yang dilarang di situ adalah jangan kamu ruku sebelum sampai di soft, tapi ikutlah bersama imam, jika sampai kamu sampai kepada soft, iya, tidak usah rukuk sebelum sampai tapi kamu terus ya ke soft ya atau maknanya ya engkau berjalan ya jangan kamu tergesa-gesa iya apabila engkau melihat imam ruku tapi kamu berjalanlah dengan tenang iya dipahami jadi maknalah tahu yaitu ya kamu jangan Iya rukuk di belakang soft, tapi kamu datang ke soft sampai ke soft, atau kamu jangan tergesa-gesa, iya tapi berjalanlah dengan tenang. Iya, aja mas kalian mulai kelas ta'ala ini, iya dari pertama yang menunjukkan bahwasanya, ya ketika makmum ia mendapati Imam rukuk dan dia rukuk juga maka teranggap mendapati satu raka walaupun dia tidak membaca al-fatihah sebab bukan lagi tempatnya. Iya. Jemaah maskerin mulai ta'ala Kemudian dalil yang kedua: Allah adalah an min as-sahabati. Fadu ya abi shai wa gairi, wa gairu ana ibuni masudin wa umar. Raya lau ida adroktal ima marokian faroka ca an yarfah fakoda adroktal. Wasaba tana bihi an zaidi bana taha bita raya yang kedua dalilnya yang mengatakan bahawa yang mendapati imam beruku bagi makmum maka dia terhitung mendapati satu rakaat. Ia ya, bahasanya ucapan ini atau pendapat ini telah stabil, telah tetap sah dari sekelompok sahabat. Ia ya, ibnu Abi Shaybah meriwayatkan dan selainnya dari ibnu Masud dan ibnu Umar radiallahu taalaanumah. Kau berkata jika engkau mendapati imam rukuk maka rukuklah ruku juga sebelum imamnya bangkit ya dari rukuknya maka fakodar rok, maka engkau telah mendapati eh ya, dan sabit pula tetap pula sah pula yang semisalnya dari Zaid bin Thabit dalam kitab At-Tuhawi dalam kitabnya Manil Ma Athar. Iya. Ayah Mas kalian kelas para ini dari yang perlu bahwa pendapat itu pun telah sah dari ya sekelompok sahabat. Iya. Ya idha adrakta imam raqi yanfaraqa qabla an yarfa'a faqad adrakta. Ya tadi kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, keduanya berkata, "Jika engkau mendapati imam ruku', maka rukuklah bersamanya sebelum dia bangkit. ya maka sungguh engkau telah mendapati. Iya, jamaah sekalian yang dimulai kalau subhanahu wa ta'ala, kemudian dalil yang ketiga." Dari pendapat yang mengatakan bahawa iya makmum ketika mendapati imam rukuk dia rukuk pula maka dia telah mendapati satu rakaat. Iya, Umar wa Abu Daudah, 'an Abi Hurairah, 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ji'tum ila as-salati wa nahnu sujudun, fasjudu wa la ta'udduha syai'an." ومن ارك الركعه فقد ارك الصلاه وهذا نص صريح في ولكن اسناده ضعيف وله شاهد عند البيهقي انا عبد العزيز بن رافع ابن رفيع او ابن رفيع انا الرسول أن صلى الله وسلم قال إذا جئتم الإمام وإن كان ساجي نمسجود ولا تعدو بالسجود لم تكون لم يكن معو ركوعه وانه في اسناد رجل مبهم لا نعرف هل هو تابئ ام صحابي ولكن قال الالباني روى إسحاق بن في سؤالته لأحمد فقال عبد بن رفيق من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kata yeah. Mubham yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika kalian datang ke sholat, maksud ingin melaksanakan sholat maka Wanah Nusu dan kami sujud maka sujudlah ya disuruh ikut sujud ya wanah tak kedua sih dan janganlah engkau menganggapnya sesuatu maksudnya begini kalau imamnya sujud maka makmumnya pun harus ikut sujud pula ya tidak perlu lagi dia berdiri membaca al-fatihah tapi dia masuk bertakbir takbiratul ihram kemudian dia bertakbir untuk sujud tapi tidak teranggap sebagai mendapati satu rakaat Iya umat luka raka'a faqada'a rukas sholat dan siapa mendapati raka'ata faqada'a rukas sholat satu raka'at maka dia telah mendapati sholat Iya atau dia ruku kemudian dia telah mendapati sholat Iya kata penulis ini bahwa islahnya ini adalah nasrih jelas dalam masalah warakin akan tetapi syaratnya lemah dan hadis ini memiliki pendukung iya memiliki pendukung dari hadis Abdul Aziz Imanul Rufai dari seorang lelaki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kalian datang dan imam merukuk, maka rukuklah bersama. Dan apabila dia sujud, maka sujudlah kalian pula. Dan janganlah kalian menganggapnya satu raka dengan sujud tersebut. Jika tidak rukuk. Ya sujudnya tidak teranggap satu raka, tapi haruslah didahului dengan rukuk. Ya. Dan kita penulis ini bahwa sanad ini ada rojul yang mubaham tidak diketahui. Iya. Apakah dia seorang tabi'i murid dari sahabat atau dia sahabat? Iya, tetapi Syalbani mengatakan bahwasanya ini adalah sahabat dan tidak membahayakan. Iya. Sahabat kalau dia tidak diketahui siapa namanya sebab semua sahabat adalah adil, udul. Iya. Maka ini tiga dalil yang dipakai berdalil bahwasanya mendapati imam ruku' terhitung mendapati satu rakaat. Iya. Dalam permasalahan fikih, iya. Misalnya satu pendapat saya mengatakan bahwa iya terhitung mendapati satu rakaat tidak mengharuskan ya. Tidak saya tidak memaksa bahwa kalian juga harus ikut pendapat saya. Ya, kalau misalnya kalian mengatakan yang di sini ikut pendapat bahwasanya tidak mendapati satu rakaat, maka itu yang dia pilih. Ya, yang jelasnya saya menyampaikan dalil yang saya pandang kuat pendapat yang saya kuat pandang kuat kemudian sebutkan alasan-alasannya. Iya. Tidak ada pemaksaan di sini. Iya. Yang jelasnya apa yang saya sebutkan tadi dipahami sebab-sebabnya Kenapa dikatakan mendapat satu rakaat seperti tadi tentang Abu Bakro Andai kata tidak teranggap mendapati satu rakaat maka rugi dia melakukan hal tersebut rugi dia sujud eh, ruku di belakang sob kemudian maju ya Andai kata tidak mendapati satu rakaat Ya apa gunanya dia melakukan hal tersebut Insya Allah Allah dipahami Iya, yeah, Pak Jamal paham. Sekarang ikut pendapat siapa? Huh? Mendapati atau tidak? Mendapati Sapri. Mendapati Abinya nobal Mendapati Abu Aqila. Sama. Semuanya mendapati. Hah? Nasir tidak. Ah, Ustaz Ali dapat. Mendapati. Abdul Rahman, Arshad mendapati. Oh, iya. Tidak mengapa kalau tidak mendapati toh. No? Iya. Ada masalah ini mulai kalau subhanahu wa taala. Iya waalaikumuasalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita di sini. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang apa? Kita dia membahas membaca apa? Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas Ya, dan telah disebutkan dari di awal-awal pembahasan bahwasanya ya, bahwa para ulama pun berselisih. Iya, pendapat di dalam masalah ini. Ya, dan ulama pun sekarang berselisih dalam permasalahan ini akan tetapi kebanyakan dari ahlul ilmi sekarang ia berpendapat mengatakan bahwa terhitung mendapati satu orang dengan mendapati rupuk seperti Ibnu Bas Ibnu Uthaymin Albani dan sebagainya pun mereka mengatakan tidak mendapati satu rakaat seperti Syekh Mukbil Rahimahullah ta'ala ya jemaah sekalian mulai kalau subhanahu ta'ala Mungkin ini yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini, yang mudah-mudahan mudah-mudahan memberi, memberikan manfaat kepada kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakaallahuhihimmid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.